Setiap gunung tentu memiliki cerita mistis yang berbeda-beda. Seperti halnya Gunung Salak, yang berada di antara Kabupaten Sukabumi dan Bogor di Provinsi Jawa Barat ini. Gunung yang berada ratusan meter di permukaan laut ini, seringkali menyimpan kisah yang belum bisa dipecahkan oleh ilmu sains. Tak hanya itu, Gunung Salak juga dikenal dengan aura mistis yang kental. Gunung ini dikeramatkan setelah peristiwa kecelakaan tujuh pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tanggal 9 Mei tahun 2012 atau tepat 10 tahun silam. Dan saat ini Gunung Salak pengelolaannya ada di bawah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Eh tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kerajaan Pajajaran Kerajaan Pajajaran memang sudah lama runtuh. Namun sebagian masyarakat sudah menyebutkan bahwa arwah leluhurnya itu masih gentayangan dan mereka membangun sebuah pusat kerajaan di Puncak Manik. Hal tersebut terbukti dengan adanya penampakan seperti orang berlalu-lalang seakan berpatroli. Puncak Manik juga layaknya tempat suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia lagi-lagi karena banyaknya pendaki yang tidak mencapai puncak karena cuaca yang buruk. Selain itu, penduduk yang berada di lereng Gunung Salak percaya bahwa adanya makhluk gaib yang katanya sering muncul merupakan perwujudan raja yang dikenang sepanjang zaman, yaitu Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Anomali magnetik yang membuat pesawat jatuh Peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi tahun 2012 tentunya membekas di hati siapapun. Ketika terjadi peristiwa naas itu, pesawat tersebut sedang dalam misi penerbangan demonstrasi Welcome Asia yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan dijadwalkan mendarat di titik yang sama. Ternyata Gunung Salak ini menyimpan anomali magnetik, sedotan magnet serupa yang terjadi di Segitiga Bermuda. Anomali magnetik yang sangat besar ini membuat sinyal kompas tidak berfungsi. Dan pesawat bisa gagal mengirim sinyal emergensi, serta radar juga bisa mati. Misteri harta karun terkubur ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Saudagar dan tentara Belanda memiliki inisiatif untuk menguburkan harta mereka di Gunung Salak karena takut akan sekutu. Dan mereka berharap akan bisa mengambil peninggalan tersebut setelah Jepang angkat kaki. Namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda justru tak bisa masuk ke negara kita lagi. Sedangkan harta mereka masih terpendam di bumi Indonesia. Kabar ini kemudian melebar di antara masyarakat Cidahu yang tinggal di daerah Lereng Gunung. Mereka beramai-ramai meruntuhkan tembok peninggalan Belanda hingga menjadi puing-puing untuk mencari harta tersebut.